teman yang pecinta TikTok, kalian tidak usah risau. Mungkin kalian itu penontonnya sepi, atau mungkin uh, pen, uh, like-nya susah. Lalu bagaimana caranya ini? Kok nggak ada aku yang aku capek-capek buat TikTok tapi sepi? Nah kalian jangan takut karena saya sekarang di video kali ini kita akan buat tutorial. Saya akan uh, sharing kepada teman-teman gimana caranya supaya like kita ataupun view kita ataupun follower kita akan bertambah di aplikasi TikTok ini buat kalian yang pecinta TikTok ya Insyaallah ada yang nonton <laughs> Oke okay. sekarang saya akan promosi uh, ceritakan ada salah satu aplikasi ya teman-teman ini Hmm sudah aktif ya tunggu dulu kita akan saya akan ikut dulu apa namanya saya akan ikut dulu oh ini ini ini, ini sudah ikut ya oke okay. oke okay. oke okay. start Oke, okay. nah sekarang guys kita masuk ke beberapa ini tutorial. Saya akan uh, sharing kepada teman-teman yang pecinta TikToknya. Uh, namun ketika kalian buat uh, TikTok, tetapi penontonnya susah, tidak ada yang nonton maka saya akan beri info terbaik buat kalian nah pertama sekali guys kalian lihat tiktok saya Oh apa nama saya itu akun tiktok saya uh, sekarang saya akan tutup lagi saya tutup dulu lalu kita pergi ke google chrome kalian tahu google chrome di google chrome itu guys di google chrome kalian ketik di situ zvoy ya? zvoy lalu kalau kalian klik seperti ini ya nah di sini di di itu setelah kalian ketik zfoycom.com lalu kemudian keluar home daripada aplikasi ini bukan aplikasi yang kita download di Play Store, guys jadi ini benar-benar dari Google jadi kita nggak penting untuk download kemudian ada di situ ada beberapa kata kunci lah istilahnya di mana kita harus memasukkan huruf yang keluar daripada layar tersebut supaya kita tidak robot lalu kalian enter ini yang ada di situ seperti sekarang ini kan magnet. Lalu saya tekan magnet. Lalu kalian enter. Nah keluarlah seperti ini guys. Nah jika keluar seperti ini kali ini aku ketik kali ini tidak ada tidak menginginkan untuk heart heart itu heart itu adalah love yaitu yang suka. Uh, kalau follow, follow follower, yaitu pengikut kita, kemudian komen heart itu yang komen dapat ha, ha, dapat like atau views juga ada. Kemudian ada share. Kalau kalian ingin videonya kalian share, kalian boleh tekan share ini. Atau kalian view, kalian tekan view. Kalian butuh komentar, uh, like komentar. Kalian juga boleh tekan ini, tapi kali ini saya tidak ada heart, karena mungkin sudah tadinya saya pakai. Nah, kita hanya cari view, jadi saya akan tekan view. Kalian boleh tekan seperti ini, hmm, tekan di view, lalu kalian di sini, di view ini kalian enter video URL, lalu kalian pergi kembali lagi ke sini, ke, ke aplikasi TikTok kalian. Umpamanya ini aku, ini sekarang ini kan hanya ini loh ini sekarang aku dapat penonton ini ya nih Ini aku dapat menonton guys cuma 127 120 kali 127 kali mereka nonton lainnya like 13 nah karena sekarang ini kita bahas video jadi saya uh, tekan untuk filmnya lalu kita Kalian lihat ini video, lalu tekan titik ada tiga di bawah layar video kalian. Lalu kalian simpan link, ini adalah simpan link. Setelah kalian simpan link, lalu kalian kembali lagi ke aplikasi tadi, yaitu ke Google Chrome tadi. Lalu kalian enter the video URL, seperti ini. Lalu kalian share Lalu kalian please wait 2 minutes enter 2 minutes second for you next some meet. Jadi setelah kalian menunggu dulu sekitar sampai ini 2 menit, sekitar 2 menit habis itu lalu kalian cek dulu apakah sudah masuk view kalian apa belum guys. Ya nah, jadi kalau menurut aku selama aku pegang facebook dan juga tiktok dan juga oh, instagram dan juga youtube tak lebih, lebih mudah tiktok karena tiktok kan tidak begitu susah lagi Tetapi yang paling parah ini adalah kayak kita -tik cari dan juga oh, kayak instagram instagram juga ada juga yang free, tapi aku tidak ke situ kemudian ke facebook nah sebenarnya guys ini tiktok sama YouTube, Facebook, segala macam. Di TikTok memang sebenarnya cepat kita viral karena TikTok ini semuanya cepat banyak yang memakainya. Bahkan di TikTok juga mereka mereka bilang dapat uang juga kalau kita live nya ketika ada orang yang memberi kita hadiah seperti berlian, oh apa apa saja di situ dari koin koin itu bisa kita dapatkan uang tapi kalau seperti saya tidak bisa karena setiap saya live itu lebih sendiri padahal itu yang follow saya itu adalah benar-benar bukan robot guys itu teman-teman yang benar suka makanya aku pikir uh, lebih senang di tiktok lebih, lebih gampang dapat view nya di tiktok dan juga follow nya di tiktok daripada di YouTube susah dapat subscribe yang murni yang benar-benar mencintai kita dan juga susah dapat view dari subscriber kita padahal kita punya subscriber lebih 1000. Kita bayangkan di sini aku tuh di TikTok ada beberapa itu yang nonton video saya itu padahal itu saya tidak juga pakai ini. Saya tahu aplikasi cara ini barusan guys, tapi videoku udah banyak yang nonton sebelum ini juga kemudian itu yang follow saya itu memang benar-benar teman-teman saya ketika saya update video yang begitu menarik menurut mereka apalagi ceritaku yang unik-unik tentang TKW nah mereka suka lalu mereka like video aku kemudian mereka share tanpa saya nyuruh Cuman baru kali ini saya tahu ada cara yang lebih cepat untuk dapatkan view dan juga oh, apa namanya oh, like lalu sekarang kita kembali ke tiktok kita cek Kalaupun tidak masuk guys, aku su lupa. Sebab saya, me sebab saya kesalahan saya ini ini benar-benar saya teman-teman. Ya, saya nggak pernah bohong ini permanen penontonnya permanen. Cuma karena saya akun saya privat karena saya lagi live jadi saya privat ini guys. Oh, jadi ti memang tidak akan bisa karena di video itu tidak dilihat orang saya tadi itu lupa Jadi tapi sebelum kalian itu meletakkan link, mengambil link, masuk ke, lalu masuk ke Google Chrome, sebelumnya kalian harus aktifkan ini. Jangan hijau ini akun privat, jangan uh, hijau ini akun privat. Jadi kalian anukan, kembalikan sehingga... Anu kalian itu video kalian itu bisa dipublik ini kan saya privat yang penting jadi nggak bisa dilihat orang saya sorry, nah begitu ya guys, tapi kalian percayalah, coba aja kalian, tapi kalau kalian coba jangan sampai ini privat, ya jangan sampai ini privat seperti ini ya, nah, sekarang saya buka, nanti kalau saya buka nanti orang yang nonton ikutan nonton di video TikTok saya guys. Nah, begitu caranya kita mendapatkan follow Tadi nggak dapat ini guys, karena apa? Karena apa? Saya nggak bisa masuk. Oke, okay, ini sekarang kita coba ya. Ini, ini guys, sekitar ini ya, kalian lihatnya. Kalian lihat ini, 127, 127 kita sekarang masuk ke saya ulang lagi supaya kalian tidak gagal paham. Kita masuk ke link. Ini sudah ada linknya guys ya. Sudah ada linknya. Nah, tadi kan saya buat private. Jadi makanya nggak masuk guys. Nah sekarang saya tekan ini. Sharing berarti kan. Ini saya punya sekarang viewnya itu cuma 127. Sekarang saya tekan. Tadi kan ini guys. lalu 3 menit berarti panjang ya guys. Pokoknya begitulah guys ya. Setelah ini 3 menit ini sampai 3 menit ini habis. Sampai dia dihabil.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 sharing berarti kan ini saya punya sekarang view nya itu cuma 127 sekarang saya tekan tadi kan ini guys 3 menit berarti panjang ya guys pokoknya begitulah guys ya setelah ini 3 menit ini sampai 3 menit ini habis sampai dia bilang oh, request kamu sudah ready kalian pergi aja kembali lagi ke, ke tiktok lagi kalian cek pasti sudah bertambah oh, view nya oke okay? Hanya itu dulu, guys ya, karena uh, aku takutnya ini. Soalnya aku pakai data di sini, ini hanya untuk YouTube, jadi aku pakai data. Nanti aku itu habis, dataku habis, cuman kalau di sini itu pakai WiFi. Oke, okay? jadi semoga kalian paham ya, guys. Jadi caranya begitu, kalau kalian kepengen itu apa namanya, kepengen, kepengen sekali dapat uh, apa namanya kepengen dapat itu view di TikTok yang permanen dan juga like permanen yang tidak hilang. Kalian caranya pergi ke Google Chrome lalu kalian ketik zpoic.com. Lalu disitu kalian diarahkan ke tempat yang saya tadi tunjuk tadi, kemudian kalian uh, masukkan link, disuruh masukkan link, ambil link video kalian, lalu kalian masukkan link video kalian. Setelah itu kalian share. Tinggal tunggu berapa menit, kadang dua menit atau 3 menit, tadi kan 3 menit, tadi dua menit tadi tiga menit, sekarang 3 menit nggak mungkin aku nunggu nanti banyak panjang durasi guys oke okay, guys, tapi sebelumnya saya tidak bosan-bosan untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan saya dan juga saya terima kasih saya ucapkan terima kasih juga buat kalian kalau kalian tidak nonton ya sudah tapi saya minta teman-teman untuk buat Teman-teman yang baru saya bergabung ke channel Youtube ini untuk memberikan saya like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa di tekan lonceng supaya kalian terus berlangganan ke channel Youtube Budiwan. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.